Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Ibu bapak guru yang saya hormati Ibu bapak dosen yang saya hormati uh, Terima kasih atas Kesediaannya untuk Masuk dalam Link Zoom yang saya sampaikan ya, Dalam rangka untuk Persiapan PPG PPL uh, PPG IPS Untuk Kemendikbud atau Diknas istilahnya ya gelombang 2 uh, ibu bapak sebetulnya ini sudah pernah disampaikan ketika ibu bapak diundang juga dalam acara penyegaran uh, ketika uh, gelombang 1 IPS ini bapak ibu mungkin biar ada sedikit penyegaran lagi pengingat kembali terkait dengan PPL apa yang harus dilakukan kemudian uh, sebagai panduan di, di grup sudah saya kirimkan Bapak-Ibu file yang saya paparkan hari ini. Kemudian juga ada file TS ya atau dari time span yang bentuknya adalah Excel. Nah untuk time span atau Excel itu sebagai panduan apa-apa saja aktivitas yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu guru pendamping selama 31 hari ke depan. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk PPL ini eh, tidak bisa disambil dengan kegiatan PPG yang lainnya. Oleh karena itu yang sekarang eh, terlibat dalam pendampingan PPL eh, tidak bisa saya libatkan atau kami libatkan dalam PPG kemenak gelombang 1. Mungkin Bapak-Ibu nanti akan bisa terlibat kembali pada PPG kemenak gelombang kedua. Nah, itu sekitar bulan Oktober. Nah, sedangkan untuk yang pemenang gelombang 1, untuk besok tanggal 15 Juli, itu kita yang di PPL tidak bisa terlibat, Yang bisa kami libatkan adalah Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu guru yang sekarang sedang melaksanakan PPL pada gelombang 1 yang akan berakhir pada tanggal 14 Juli dan langsung main di gelombang satu kemenat yaitu satu. Nah, gitu, bapak ibu informasi yang pertama kemudian informasi yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan PPL ini murni daring ya karena memang pesertanya tidak ada di lokasi eh, di Jogja begitu ada yang dari eh, Lampung bapak ibu ya kalau yang gelombang pertama banyak dari Jakarta kemudian ada yang dari Sraken Solo dan seterusnya di wilayahnya memang terpencar-pencar Oleh karena itu nanti pembimbingannya full daring Ibu Bapak untuk PPL ini model pembimbingannya tidak sikon keseluruhan ya jadi hanya waktu-waktu tertentu saja Viconnya, sedangkan hari-hari yang lain nanti bentuknya adalah asinkronus atau diskusi menggunakan LMS selama ini digunakan untuk aktivitas mahasiswa. Jadi, kapan saja waktunya dilakukan Vicon, dijadwal sudah saya kirim kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa PPL itu terdiri dari tiga siklus ya di mana siklus satu siklus itu terdiri dari 10 hari ya ada tiga siklus berarti ada tiga hari, kemudian hari ketiga puluh satu digunakan sebagai rencananya adalah ukin nanti ukinnya selama tiga hari berturut-turut oleh karena itu bapak ibu sekalian Uh, ada dari Bapak-Ibu dosen mungkin di sini yang kemudian saya minta untuk bergabung dalam penyegaran UKIN karena ada beberapa Bapak-Ibu dosen dan guru yang belum memiliki NRP, nomor register penguji. Tetapi yang di sini kebetulan datanya masih ada, semuanya sudah punya NRP. Jadi nanti Bapak-Ibu akan dilibatkan dalam UKIN untuk gelombang yang sekarang sedang PPL. Jadi berurutan nanti waktunya Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk perhitungan, kalau di dalam kemarin Ibu Bapak terlibat dalam pembuatan pembelajaran itu hitungannya adalah time span, perhitungan waktu, di mana ada Vikon selama minimal 3 GB atau 150 menit, bahkan ada juga yang vikon diharuskan selama 7cp nah ini belenger rasanya karena menjadi pusing kepalanya eh, mungkin radiasi dan seterusnya juga berdampak luar biasa eh, tapi untuk yang PPL sekarang kita hitungannya adalah hari per orang bapak-ibu ya hitungannya per hari per orang oleh karena itu tidak ada per jam Ya, tidak ada JP di sini, jadi hitungannya adalah perhari per orang. Kemudian untuk PPL waktunya, waktu efektifnya adalah hari Senin sampai hari Jumat, lima hari kerja. Hari Sabtu tidak ada aktivitas PPL. Tetapi seandainya ada hari tertentu kok kebetulan sekolah tidak mengizinkan untuk vikon mahasiswanya. Hari Sabtu boleh digunakan sebagai pengganti hari yang lain. Tapi mudah-mudahan, ibu bapak, kita betul-betul hari Sabtu adalah free, gitu ya, tidak ada aktivitas, sehingga ada aktivitas lain yang yang di luar dari PPL ini. Kemudian untuk PPL, ibu bapak, kegiatannya itu hanya aktivitas mengajar saja, yaitu selama tiga kali mengajar, ya karena dibagi menjadi tiga siklus tadi, ya. aktivitasnya hanya itu tidak ada aktivitas persekolahan yang lain seperti administrasi dan seterusnya itu tidak ada kemudian nanti diakhiri PPL ini adalah tagihan berupa laporan singkat dari aktivitas PPL mahasiswa ya isinya adalah laporan eh, apa ya proyek PPL nya mereka Sedangkan untuk pelaksanaan eh, PPL-nya itu dilakukan selama tujuh. Bukan tujuh ya, tetapi 31 hari yang terdiri dari tiga siklus. Siklusnya eh, meliputi beberapa eh, kegiatan. Mungkin kalau yang berupa tujuan dan sebagainya di sini nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Tidak perlu saya sampaikan untuk mengoptimalkan waktu. Nah, saya mulai dari aktivitas yang pertama dari praktik pembelajaran Bapak Ibu. Ini hari pertama, berarti kalau kita pelaksanaannya adalah mulai besok pagi tanggal 1 Juli ya, hari pertama. Kegiatan yang dilakukan adalah mahasiswa melakukan persiapan kelas pembelajaran, ya, penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform untuk pembelajaran daring, kemudian eh, jika pembelajaran dilakukan secara daring, berkomunikasi dengan orang tua, wali siswa, ya, untuk eh, melakukan Kesiapan-kesiapan yang lain seperti perizinan dan seterusnya bapak ibu sekalian perlu dipahami untuk minggu pertama ini atau pekan pertama jelas di sekolah sebetulnya belum ada aktivitas pembelajaran begitu ya pak Partel ya belum ada ya, ya SMP ya ada, belum masih libur ada. ya masih libur oleh karena itu eh, anggap saja untuk PPL ini nanti sifatnya adalah seperti pengayaan begitu. Tapi tetap ada aktivitas pembelajaran ya jadi memang disimulasikan ada pembelajaran di situ walaupun secara real belum ada pembelajaran nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi peserta khususnya untuk menghadirkan siswa di uh, ruang pembelajaran baik daring maupun yang luring kalau memungkinkan luring bahkan Uh, ada beberapa kebijakan kalaupun nanti siswanya susah untuk ditemui atau dihadirkan ke sekolah atau via daring karena ada kesulisinya dan seterusnya uh, peserta atau mahasiswa dipersilahkan untuk misalkan menghadirkan siswa ke rumah peserta mahasiswa uh, ini ya nanti diajar di rumahnya peserta mahasiswa ini sedangkan siswanya datang ke rumahnya atau guru peserta PPG ini datang ke rumah salah satu dari eh, siswanya kemudian nanti mengambil lima paling tidak ya biar wangun lagi itu lima siswa untuk diajar itu juga bisa dilaksanakan seperti itu nah sedangkan aktivitas hari pertama untuk dosen dan guru adalah mengkoordinasikan persiapan praktek pembelajaran agar ditemukan kesinkronan antara mahasiswa, guru, dan sekolah. Jadi nanti disediakan waktu hari pertama, yaitu tanggal 1. Ya. Kemudian e, untuk berupa persiapan, Nah sebetulnya Bapak-Ibu sekalian untuk yang gelombang 2 ini sudah dicoba dirancang mendekati kondisi yang sesungguhnya. Artinya perancangan perangkat yang dilakukan pada saat workshop di PPG kemarin, itulah yang dilaksanakan pembelajarannya di lapangan. Jadi RPP dan seterusnya itu yang dilaksanakan di lapangan, Bapak-Ibu sekalian. Yang kemarin sudah Bapak-Ibu dampingi bersama dengan Bapak-Ibu dosen juga. Itu untuk hari pertama, jadi sini adalah mempersiapkan dan seterusnya bagaimana tekniknya kemudian bagaimana cara melakukan pengambilan gambarnya, dan seterusnya. Nah, itu. Ini bisa vikon, bisa Bapak-Ibu dilakukannya. Di sini tertulis adalah dilakukan secara sinkronus 7GB dengan vikon sekurang-kurangnya 3GB. Jadi nanti e, Ibu Bapak sekalian e, mungkin membuat link atau mahasiswanya diminta membuat link, kemudian nanti disetorkan kepada Bapak-Ibu atau kita pembimbing, nanti ada pertemuan jam berapa kita koordinasi dengan uh, mahasiswa ya kita yang saya maksud adalah maaf uh, abdosen dan guru pendamping itu nah kemudian pada hari kedua dan ketiga nah ini ini adalah dilakukannya pembelajaran real di uh, tempat siswa itu mengajar Bapak-Ibu jadi di sekolah boleh atau di tempat tinggalnya Di disini disediakan dua hari karena apa satu kelompok dari masing-masing bimbingan kita itu kan ada berapa ya Bapak-Ibu ya 11 orang kan gitu kan satu kelompoknya 11 orang jadi hari pertama mungkin lima orang atau enam orang kemudian hari kedua separuhnya lagi nah ini sifatnya adalah sit-in hadir di kelas jadi kita itu mengamati mahasiswa tersebut mengajar baik mereka melakukan dari maupun melakukan luring jadi ketika mereka mengajar kita me lewat kamera kamera handphone boleh atau kamera yang lain yang untuk me Ngambil gambar atau syuting mahasiswa tersebut dengan aktivitas siswanya itu, jadi nanti mahasiswa diminta untuk minta bantuan teman lain atau guru lain, atau siapa saja. Monggo, nanti untuk menyutingnya ya, mengambil gambar itu yang dikirim, eh, bukan dikirim tapi dilakukan secara live. Ini dua hari, ya, dua hari. Jadi, separuh hari pertama, separuh hari kedua. Nah, di sini nanti. Eh, koordinasinya adalah guru pamong, dosen dan mahasiswa kelompok tersebut. Ini Bapak Ibu untuk hari kedua dan ketiga. Berarti kalau PPL besok itu tanggal 2 dan tanggal 3 kebetulan pas ini. Kemudian untuk hari keempat. Nah, ini keempat. Ini tidak dilakukan vikon Bapak-Ibu ya tidak dilakukan vikon tapi mahasiswa mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi hasil rekaman pembelajaran meliputi ada kendala yang terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan permasalahan yang timbul ini di LK 3.1 yang telah disiapkan di LMS dan tugas kita adalah memantau pengisian jurnal dan kasus melalui LMS. Jadi di sini enggak ada vikon, bapak ibu. Vikon itu hanya di hari pertama persiapan, kemudian hari kedua dan ketiga kita mengikuti mereka mengajar. Hari keempat dan kemudian hari kelima dan keenam juga tidak ada vikon, tapi aktivitasnya adalah mahasiswa melakukan editing terhadap hasil rekaman yang mereka lakukan dengan durasi maksimal 15 menit jadi mereka merekam realnya adalah kalau satu tatap muka itu dua kali 40 menit itu real yang mereka rekam itu tetapi yang disetorkan kepada LMS hanya 15 menit jadi dia akan mengedit pendahuluan mungkin lima menit ya Kemudian in, pendahuluan mungkin 2 atau tiga menit, kemudian bagian ini dan bagian penutup. Kita tidak melakukan vikon, Bapak Ibu di sini. Ya, hari kelima keenam tidak ada vikon lagi, tapi kita memantau dari LMS. Jadi itu. Itu kemudian hari ke ketujuh juga tidak ada vikon, ya. Tetapi di sini Tugas kita menerima dan melakukan telaah terhadap hasil rekaman yang diunggah hari ke-6 kemarin. Ya, yang diunggah itu praktek hari pertama, dari hari kedua, dan ketiga tadi. Ini kemudian aktif dari delapan. Ini kita diminta untuk melakukan vikon lagi. Ya, isinya adalah refleksi. Dengan membuat konferensi tiga arah, jadi yang tikon adalah dosen mahasiswa guru pamong. Jadi di sini nanti isinya aktivitas kita membuka meeting, memimpin konferensi, memberikan bimbingan dan saran terhadap hasil rekamannya yang dilakukan pada hari ketujuh itu. Di sinilah kita memberikan masukan-masukan uh, secara langsung di uh, daring pakai Vicon ada yang disebut sebagai konvensi sebetulnya refleksi sebetulnya ya Bapak Ibu ya kemudian pada aktivitas hari ke-9 ini tidak ada Vicon lagi ya kemudian mahasiswa melakukan pembuatan daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus dan seterusnya kemudian diunggah penyelesaiannya solusinya apa itu hari ke-9 Kemudian hari ke 10 ya. Nah ini, kita juga menerima dan melakukan telaah dan review bersama Guru Pamong terhadap RPP untuk kedua. Jadi persiapan untuk uh, siklus yang kedua, Bapak Ibu. Ya, jadi RPP yang kedua kita siapkan, kita bicarakan lagi uh, kondisinya seperti apa, persiapannya kita cek, ya. Ini bisa kita lakukan vikon hari ke-10. Kemudian aktivitas hari berikutnya ya, hari ke-11 ini adalah siklus kedua Bapak Ibu. Kalau yang tadi hari pertama sampai hari ke-10 adalah siklus yang pertama, RPP yang pertama, kemudian berulang di 10 hari kedua adalah siklus yang kedua. Aktivitasnya sama, yang membedakan adalah RPP yang diajarkan yang berbeda. Kemudian aktivitas hari kedua satu ini disebut dengan siklus yang ketiga, ya, isinya adalah sama seperti siklus yang pertama, siklus yang kedua, tapi di siklus yang ketiga dengan RPP yang ketiga, Bapak Ibu. Oleh karena itu kemarin dalam workshop mereka diwajibkan membuat Tiga RPP dengan satu tiga set perangkat lengkapnya, dan ini pelaksanaannya seperti itu. Kemudian, hari ke tiga dan hari ke tiga satu, nah ini kita melakukan review, Bapak Ibu, ya review. Nah, review di sini kita tidak menggunakan vikon. Kalaupun mau vikon lebih mudah, nggak masalah, itu juga silahkan, tetapi intinya tidak diwajibkan. Ini untuk siklusnya. Jadi bapak ibu sekalian sebetulnya pelaksanaan PPL yang sekarang itu, ya kalau boleh saya katakan seperti ajang PTK bapak ibu. Ya siklus pertama masalahnya apa? Itu dituangkan dalam RPP kemudian diajarkan. Ya ada planning, ada do, ada si, gitu ya. Kemudian pada bagian si terakhir itu adalah kita melihat Pemecahan masalahnya apa yang nanti akan dilakukan untuk siklus yang kedua? Siklus kedua juga di planning apa, di dunia apa, sinya apa? Nanti perkembangan berikutnya dilakukan siklus yang ketiga, sebagai penguat dengan RPP yang ketiga. Itu, Bapak Ibu sekalian, untuk langkah yang harus dilakukan ya, kita sebagai dosen dan guru pendamping nah ini kemudian saya ingin menyampaikan di sini ya tapi sebelumnya di sini monggo bapak ibu apa yang, ada yang mau disampaikan saya pak Sat. iya monggo bu yang slide ke 2 dan tiga tadi pak Sat, coba dua dan ketiga jadi hari kedua ketiga ya bu ya, ya. Ya ini. Ya, yang aktivitas dosen dan guru nomor 2, pak. Itu mm -hmm. saya skip mungkin. DPL dan GP mengikuti proses. Berarti kalau daring kita juga hadir di kelas itu begitu pak? Betul. Kita sebagai siswa juga tapi mengamati saja. Oh ya. Nah. Kalau bagaimana? Kalau Seandainya kelasnya luring. Luring, kelasnya oh. luring, luringnya sama. Jadi mereka diminta untuk memasang kamera. Dari kamera itulah kita bisa mengamati aktivitas mereka di kelas itu. Oh iya. Ya, jadi di, di sini. Istilah. side end di kelas ya. Betul. Makasih. Nseu, di Jika, enggak, jika ini jika kemarin ada ini kendalanya, jika di sekolah atau di lokasi tempat tinggal mm -hmm. sekitar, mereka ada, ada yang tidak tinggal, apa ketika ikut itu tidak tinggal di rumahnya ya, tapi di tempat mm -hmm. lain kan? yeah. itu kesulitan sinyal nah kita kan live-nya agak-agak sulit gitu. yeah. ya, berikutnya solusinya apa di video atau gimana ya nah ini harus langsung ya Pak soalnya, sehingga mereka yeah, yeah. diharapkan untuk mencari tempat, bahkan di eh, apa angkatan yang pertama disarankan untuk pinjam sekolah Pak Iya resolusinya kan satu pinjam sekolah iya. kedua Hah? mengambil tadi siswa ke lokasi yang bisa diakses Iya betul ke guru datang jika itu memungkinkan daring ya tapi kalau, iya. kalau ini yang kebetulan yang uh, di kelas-kelas B ya buta taat ya minta-minta hmm. ada-ada beberapa yang memang daerah-daerah remote ya terus solusinya agak masuk di sekolah jadi yeah. kalau mau mau mau cari sinyal itu udah ada ngerek uh, apa namanya uh, modem iya iya iya untuk untungan ini ya yeah, aja dari gtk-nya memang harus uh, apa ya live gitu pak nggak bisa live, kita harus check ya? bisa bentuk rekaman jadi rekaman itu nanti yang dikirim kemas ke LS eh, ke itu yang 15 menit gitu Pak mm -hmm. Nah itu ya, jadi coba nanti saya ada ada solusilah semoga Iya mungkin seperti itu kalau tadi beberapa solusi tadi pinjam sekolah atau kemudian bersama siswanya mungkin lima orang itu ya guru ini jadi mengeluarkan biaya juga itu ya mungkin dibawa ke tempat yang ada sinyalnya kemudian disitulah di uh, syuting begitu satu lagi, Pak eh Untuk mahasiswanya sudah diplotting ya, sudah ada. Tadi saya buka di LMS belum ada. Harusnya sudah. Ini admin yang memplotting. Oh ya, coba nanti nah, saya. Tapi kalau belum aktif lagi, mungkin karena hari ini sampai nanti malam baru ada apa enggak ya validasi Bu ya, validasi dari mahasiswa. -mahasiswa. Ini kan sekarang ada beberapa yang masih mengulang komprehensif kemarin. Oke. Okay. Nah, ah, jadi menunggu itu keputusannya apa dan seterusnya, gitu. Masih ada lagi? Mungkin dari Pilih. bapak ibu guru? Itu Pilih. itu yang raw, yang raw, yang datang di ini pak Sat, yang yes. datang di sit in itu mm -hmm. uh, dsdg atau hanya ds aja? Kita dua-duanya. Dua-dua aja. Di sini aktivitas guru malah lebih full, bapak ibu. Jadi guru pendamping di sini memang lebih full. Bila dibandingkan dengan yang aktivitas ketika penyusunan perangkat pembelajaran. Nyambung Pak Saban, Pak Sat, untuk Oke. itu misalnya, kan ini mengatur jadwal dalam satu hari, J. Betul. Nah, misalnya kan tidak mungkin, jarang sekolah yang sampai sore juga, misalnya. Ya. Kan sampai siang nih, lima orang, begitu. Hmm. Nanti kalau ada yang bersamaan, begitu bagaimana? bersamaan boleh boleh saja nanti nanti kan, bagaimana pak sama ya, guru berarti, ya berarti agen guru harus menggunakan perangkat yang double lah kumis Gitu kita, loh kita harus ikut boleh. dari awal sampai akhir misalnya ah uh, enggak maksud enggak, saya enggak, gini gimana? nanti untuk pengamatan sit-in ibu bapak hanya 30 menit saja nggak apa-apa kan mereka misalkan dua, dua eh satu pertemuan kan 2 jp Ya, yeah. nah, ya gitu ya. Itu nanti kita hanya satu JP nggak apa-apa, tiga menit saja. Tambah lagi Pak, kalau okay. misalnya ini karena di tempat saya kemarin ada yang pindah ke kota, intinya begitu hmm. gitu. Terus kalau siswanya itu siswa simulasi, apakah bisa Pak? Artinya mungkin anak-anak di sekitar rumah tempat diakos itu begitu atau bagaimana? Ya sebetulnya itu tidak boleh ibu, tetapi dengan kondisi demikian akhirnya ya <laughs> behind the scene saja lah bu itu. <laughs> harus berseragam ya. <laughs> nah, tidak harus, tidak harus, tidak harus. Ya tidak harus. Yeah, iya materi. Tidak apa-apa. Sampai kemarin saya bilang spontane curapopo. <laughs> Berarti RPP-nya yang kemarin dibikin itu masih bisa disesuaikan dengan kondisi begitu? Betul, karena kemarin sebetulnya kan kami bebaskan atau kita bebaskan dengan asumsi mereka itu yang paling siap untuk kondisi saat itu. gitu loh. Beda dengan yang gelombang satu, malah RPP yang dikembangkan eh, tidak bebas, ditentukan oleh pihak eh, panitia. Gitu. Jadi mereka mau mengajar membuat lagi yang baru, kalau ini kan tidak. Kalau misalnya nanti bisanya online terus diganti online semua nggak apa-apa ya berarti? apa-apa, nggak -apa, apa. apa Mengikuti kondisi. Tiga itu berarti ini ya bisa daring semua, bisa daring luring, bisa. Ya. Oh gitu. Saya kira. Ya, ya, ya, ya. Tidak bisa memaksakan Pak dengan kondisi ini ah, ya. Iya, iya. Apalagi pandemi ya. Berarti besok kalau dibuat kesepakatan terlebih dahulu nih. Oh, ya. nah, silakan. Yang maling memungkinkan, istilahnya apa? Yang visible itu ya. Yang memungkinkan kita, kalau Jadi dari pakai WA gitu, kita masuk di WA-nya. Berarti itu yang nggak kita mengamatinya susah. Kalau itu ya, karena dari GTK gak ada solusi ke arah situ. Ya, pernah diusulkan kalau imajiner bagaimana nah, itu malah gak boleh sama sekali. Majiner itu seperti biar teaching kemudian direkam. gitu loh maksudnya dari Bapak Ibu. Gue tanya kan, oke okay. ya? Uh, ini Pak Sat. Kalau tadi Bu Roma, kalau misalnya melalui WA, bagaimana begitu? Karena pengalaman yang di kelas saya itu juga ada, juga yang menggunakan WA atau okay. nanti diarahkan harus membuat video begitu. Ya, jadi kalau misalkan WA tetap aktivitas guru itu pun harus syuting Bapak. ibu ya, um, ya. Berarti memang harus harus ada video pembelajarannya, begitu ya? Betul, karena yang teramati tidak hanya aktivitas apa ya di WA itu, tetapi juga gestur guru, penampilan dan seterusnya itu yang harus teramati. Hmm, Oke. Okay. Nah, nah, nah, satu itu. lagi, Pak Sa. Saat... Okay. Ini, ini tadi kan sudah ada persebaran aktivitas ya, ya. Dari aktivitas satu sampai aktivitas hari 10 nah, Sedangkan ini saya matchkan dengan yang jadwal praktek Ini Pak, saya, hmm. kan di saya itu ada 11 mahasiswa ya. apa 11 Bapak Ibu gitu Sudah terjadwal untuk prakteknya gitu Jadi satu orang satu hari Uh, misalnya ini Pak Bawa tuh 1 Juli, Bu Siti 2 Juli mm -hmm. begitu. Nah ini uh, bagaimana Pak kalau kalau tadi yang disampaikan Pak Asad kan sebarangnya di hari kedua dan ketiga ya untuk praktek ya? Iya betul. Nah terus nah, ini uh, saya yang boleh dijadwal tanya, itu dijadwalkan itu siapa? Uh, ini Mas Mas Fauzi yang mengirimkan jadi baru saja saya buka ini di grup. Oh, nah, sebetulnya seperti polanya. Jadi, polanya adalah eh, karena begini: untuk hari keempat itu kan mengisikan apa yang dilakukan hari kedua dan ketiga. Iya, nah sekarang kalau eh, mereka belum melaksanakan pembelajaran, hari keempat, ketiga, ke, dan seterusnya itu mengisikan apa. Nah, makanya ini kan tadi saya. Eh, Sandingkan begitu ya dengan jadwal yang dibuat sama Mas Fauzi yang dikirimkan ke saya gitu ya, ya. Jadi eh, yang mana ini yang mau di, digunakan Iya. Kalau melihat aktivitas di LMS dan juga di Excel itu memang rigid sekali ya Bu Pak ya Dan saya katakan kemarin pertemuan dengan GTK juga ini jadwal yang tidak manusiawi saya katakan Tapi mereka tetap nggak mau merubah itu intinya ya monggolah. nanti bisa di apa namanya direkadaya silahkan seperti apa tetap usahakan untuk sit -innya itu hari kedua dan ketiga kalaupun okay. uh, uh, ini kalau ini kan sengaja dibuat 1, 2, 3 dan seterusnya nanti enggak? ya satu hari itu satu mahasiswa ini Pak Iya nanti bisa jadi kalau tuh. harus sit-in berarti kita harus setiap hari uh, melihat nah, apa? Ya, makanya itu Praktek yang tidak ada dalam LMS itu enggak ada seperti itu jadi Hmm, kalau terpaksa nya okay. tidak bisa di hari kedua dan ketiga itu baru. Silakan ganti hari berikutnya nggak apa-apa. Terpaksa nya ya. Sangat, sangat diharapkan selesai di hari kedua dan ketiga. Yang ke okay. jadwal itu siapa lagi Pak Satrio? Ya. Yeah. Yang bikin jadwal kan mahasiswa misalnya ada 10 nih ya. ya yeah. Kita bagi hari kedua dan ketiga. Itu nah, nanti anu siapa? Yang menjadwalkan adalah dosen dan guru pamong beserta mahasiswanya. Ini di hari pertama VKON dulu kan Bu? Untuk dirembuk bersama di situ. Toh ketika hari kedua ketiga, ketiga minggu sekarang ini kan belum ada pembelajaran. Artinya waktunya sangat luas gitu. Sangat luas tidak ada mahasiswanya ya? Iya, luas kan artinya seperti dengan pola yang pertama tadi mengambil siswa yang ada misalkan lima orang dan sebagainya itu kan harinya bisa dilakukan karena tadi itu tidak ada toleransi di hari keempat kelima, karena hari keempat kelima itu mengisi kegiatan hari kedua dan ketiga dasarnya adalah itu ya berarti hari kedua dan ketiga ya Pak prakteknya ya. Jadi, misalkan selesai gitu ya? Ya, ada yang tercecer dua atau tiga orang, silakan dapat apa artinya nanti pengisian aktivitasnya di hari keempat itu kan berarti, berarti karena mengisinya berhari berikutnya kan akan terekam oleh sistem ya, dia inputnya hari berikutnya kan Bu? Oke, okay. yeah. iya, nah, itu jadi yeah, misalkan nice seperti, seperti itu. itu. Oke, okay. uh -huh. silakan, tapi ya memang uh, tantangannya demikian. Yang show, Pak Pak yeah. ini yang yang terkait tadi untuk untuk pemantauan atau surprise, uh, apa namanya? Uh, penilaian di PPL itu, huh? Sitiin ya, betul, Sitiin. Uh -huh. Ini kita menggunakan ada di LMS-nya, ada, ada, ada fasilitasnya, atau kita tentukan bebas. Ada, ada fasilitasnya, Pak, di LMS, tapi juga saya belum bisa buka ini karena belum terjadwalkan. Tapi kalau yang oh, sudah terjadwalkan, mungkin sudah bisa buka. Oh, LMS itu di sana nanti ada link Zoom-nya atau, atau ada link uh, G-Meet atau apa? Iya, nanti link G-Meet bisa mahasiswa hmm. yang membuat, bisa oh, admin yang membuat atau kita yang membuat. Tapi halaman dari kelompok angkatan yang pertama itu mahasiswa yang membuat, kemudian ibu bapak dosen dan guru dikirimi link itu, nanti jam berapa ketemunya itu masuknya ke situ. Hmm. Karena... Baik. Nanti kan yang dimasukkan di situ bukan linknya, tetapi hasil dari rekamannya itu yang di LMS kan? Ya sama seperti kita menginput hasil rekaman itu ya. Betul seperti itu. Harus image ya Pak Satrio, bukan Jadi, zoom ya? Uh, zoom so, boleh Pak, tapi nanti filenya harus disimpan dalam apa namanya Google Suite yang sudah diberikan oh. kepada kita. Oh gitu. Iya. Njau itu uh, yang punya mahasiswa kan bukan Google Suite itu mm -hmm. harus dikirimkan ke kita linknya itu terus kita yeah. simpan di G Drive baru diserahkan lagi ke ini ya ke LMS ya? Iya yeah, bisa seperti itu atau mereka langsung mengunggah di LMS juga bisa pak langsung? Oh bisa M mereka punya ini? Punya punya link ke situ? Ya bentuknya file sih memang tapi ya dari ketikanya demikian mungkin sudah membayar Google Suite luar biasa besar ini ya termasuk kalau kita kan dikasih itu ya kemarin harus aktivasi dan seterusnya seperti yang saya gunakan sekarang ini ya ya nah. oke dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanya-tanya kan menandaskan lagi Pak jadi ya, pak pertama besok ini kan persiapan ya kita hikon gitu ya betul kita ketemuan dengan dosen, guru panggung dan seluruh peserta atau mahasiswa ya. kemudian di hari 2 dan ketiga itu kita live mengikuti live praktek mengajarnya mahasiswa mungkin yang di hari kedua itu lima mahasiswa atau enam mahasiswa kemudian yang hari ketiga itu yang sisanya ya. andikan tidak selesai mungkin di hari berikutnya begitu ya Pak iya, tidak apa-apa okay. tapi okay. diusahakan hari kedua ketiga karena di hari keempat itu mengisi apa yang dilakukan hmm. di hari kedua dan ketiga yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau sampaikan mungkin saya coba uh, apa ya, uh, cross-checkan dengan yang ini time span-nya Bapak Ibu sebentar. sekilas saja sudah saya kirim ke Bapak Ibu juga sebetulnya bentuknya Excel seperti ini mudah-mudahan sudah terbaca hmm sudah sudah. Oke, saya perbesar. Oke ya. Nah, di sini ada pilihan pendalaman materi itu sudah dilakukan awal-awal dulu. Kemudian ya. pengembangan perangkat ini yang Bapak Ibu guru sudah dilibatkan juga kemarin mengembangkan RTP, media, bahan ajar, evaluasi dan uh, LKPD. LKPD. Nah, yang ini yang PPL-nya Bapak Ibu aktivitasnya demikian. Ini sudah ada semua sebetulnya panduan aktivitasnya apa saja. Nah, ini di hari pertama ya. Ini aktivitas di LMS adalah pengantar pelaksanaan praktek pembelajaran ke-1, peran dosen, guru, pamong mahasiswa, aktivitas mahasiswa melakukan ini semua, kemudian peran dosen dan guru di sini Bapak Ibu mengkondisikan persiapan praktek pembelajaran agar ditemukan kesinkronan. Sampai nanti menentukan jadwal untuk pelaksanaan hari kedua dan hari ketiga apa saja. Ada semua di sini. ya Kemudian sampai pelaksanaan eh, hari ke-10 seperti ini. Nah, hari ke-10 ini adalah persiapan untuk siklus yang kedua. ya Jadi, yang ini 11 adalah siklus yang kedua sama persis dengan siklus yang pertama sampai pada hari ke-20. Kemudian hari ke-21 siklus yang ketiga juga sama tagihan, polanya sama persis sampai pada hari ke-30 seperti ini. Itu Bapak Ibu di time span yang ada di Excel seperti itu. Nanti monggo disinkronkan. Ya, kan, ada ya, lagi yang Ya, untuk siklus 1 2 3 itu kan kalau di PTK metodenya kan sama itu ya dalam pembelajaran. Artinya hmm. ketika nanti dalam refleksi itu e, mengevaluasi yang kemarin-kemarin kekurangannya apa, kemudian untuk membenahi, memperbaiki di siklus yang kedua. Ya. Kalau itu nanti pakai metode yang berbeda <laughs> sehingga tidak bisa mengambil kelemahan-kelemahan yang ada di siklus pertama gimana Pak? Enggak apa-apa ya? Enggak ya, apa-apa. Karena sebetulnya kalau PTK itu, eh, intinya PTK kan tidak boleh mengganggu pelaksanaan pembelajaran yang sedang berjalan Pak. Iya nah, Makanya RPP-nya berbeda-beda. Sehingga kalau dulu pernah ada pemahaman PTK itu siklus pertama, berjalan kemudian evaluasi siklus kedua mengulang apa yang dilakukan siklus pertama bahkan sampai baterinya, KD-nya itu yang keliru sebetulnya bukan itu yang saya maksud Pak yang saya maksudkan dengan metode pembelajarannya yang berbeda tidak masalah ya, tidak apa-apa karena menyesuaikan dengan KD-nya Pak oh iya KD-nya apa baru metodenya apa ya, oke oke saya Pak Yeah. itu uh, untuk mahasiswa 1 JP atau 2 JP. Untuk kita kan untuk monitoringnya cukup 30 menit ya. Mm. Tapi mereka aslinya berapa 2 JP atau atau 1 JP atau sesuai se dengan anu sesuai dengan ketentuan di sekolah. Karena kalau yang oh, gitu, sekarang ya, okay. pandemi kayaknya 1 JP-nya kan 30 menit juga. 30 menit. Iya. Jadi 60 menit kalau mereka 2 kali. Eh uh, satu pertemuan kan 2 JP biasanya gitu kita ya, cukup betul. 30 menit ya per ya. satu orang ya. Betul 30 menit aja. Ya eh, untuk Kamu... memikirkan irisan nanti antar satu peserta dengan peserta lain diganti link gitu lah. Aa, kayak kemarin kan kita ngajar pir apa apa mengajar nguci, nguci komprehensif sampai jam 4 sore. <laughs> Aduh. Ya, besok kan jam sekolah hanya sampai jam 12. <laughs> iya, makanya itu. Oke, okay, Bapak-Ibu. Uh, masih ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, tapi kalau tak... nginjen hanya 30 menit di awal, berarti kita tidak bisa mengamati bagian Secara akhir. Secara keseluruhan, betul. Banyak bagian penutup uh... itu kan juga penting ya. Artinya, kadang dalam proses pembelajaran itu kuat di awal, di tengah, tapi lemah di akhir itu juga tidak bagus. Oke. Atau mungkin kita nih ya, sekali tempo kita ngintip satu mahasiswa di awal, kemudian yang lainnya kita awal dan akhir gitu ya Pak Satria. Ya, silahkan apa Bapak, diatur saja. Atau berbagi dua, antara guru pamong dan dosen yang pada tim itu, ah. mungkin di 30 menit atau satu JP pertama itu dosen, satu JP, kedua <guruh> guru melaporkan sesuai dengan indikator. Eh, apa ya instrumen yang kita bisa ya. lihat iya monggo diatur saja silakan okay, okay. bapak ibu siap insya Allah. kondisi di lapangan ya, kita, kita, kita. nggak tahu ya menyesuaikan saja artinya artinya nanti kita rencanakan sesama dosen Iya gitu. ya dosen guru pamong dan mahasiswa enaknya ya. seperti apa kemudian ya. dosen seperti apa guru dan sebagainya yang polanya monggo monggo saja itu ya, dilakukan ya. intinya kalau di lapangan bergening itu luar biasa Luwes gitu ya. Kita nanti berdiskusi ya Bu Roma. <laughs> nah, saya dengan siapa? sahabat <laughs> itu dengan saya lupa. Tapi sudah tak kirim ya Pak ya filenya ya? Sudah, sudah. sudah, sudah, sudah ya. saya, saya anu, saya pasangan idiot, <laughs> double super. Walah, ini, <laughs> wah lah ini pasangan legend ini. Besok tak bisa ah. <ter loosen> <ter ukulu> Baik Bapak Ibu sekalian, kalau dirasa cukup mungkin oh, okay. sampai di sini dulu untuk pertemuannya. Mungkin silakan kalau ada hal-hal lain yang ditemui di luar pertemuan ini bisa via WA atau di grup juga silakan diskusinya. Ngaten ya. Bapak Ibu ya. Baik ya. Bapak Ibu terima kasih ya. Kemudian juga terima kasih yang tak terhingga. Karena Ibu Bapak sudah menyempatkan, yang jelas ya waktunya dirisui. tapi ini adalah tugas negara Bapak-Ibu, bukan keinginan dari UNY semata. Ya UNY juga hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh GTK Pusat. Bapak-Ibu, eh, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Waalaikumsalam. untuk kita semua. Ya. Amin. Terima kasih Pak Ye. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.